Okay. Assalamualaikum semua, apa kabar? Uh, saya, Mr. Um, Mat, dan hari ini, hari ini hari sejarah lah Sebab uh, saya akan menerima second dose vaksin, uh, dipercayai vaksin jenis vaksin Sinovac Oke, okay, Sinovac ini daripada China lah Jadi hari itu saya ada ambil vaksin uh, pada bulan puasa juga dan second dose sebelum hari raya. Jadi tujuan saya update video ini uh, saya ingin berfungsi macam mana dia punya pengalaman dialah apabila sudah uh, apa sebelum dan selepas kena vaksin nantilah nanti saya akan update uh, di mana tempatnya uh, hari ini di Dewan Masyarakat papar dan agensi yang terlibat untuk kena vaksin hari ini uh, rela dan juga penerangan paparlah. lah uh, ada 2-3 orang kat staff hari ni uh, untuk yang second phase nanti selepas saya raya lah selebihnya Okey, apa-apa nanti saya akan update kepada anda semua dan ikuti ini channel make sure you all subscribe like, share saya punya video Kita sampai sudah di dewan masyarakat Papar. Uh, kalau kamu nampak sana, uh, banyak juga daripada agensi, daripada rela, dan juga polis lah. Dan ini semasa saya sedang divaksin, dan akhirnya saya dapat ini uh, sijil lah. Digital certificate sudah lengkap, saya ambil dua dos vaksin, dan saya kena rehat di sini uh, untuk pemantauan. Dan bila dia punya da tekanan darah oke, okay? baru saya dilepaskan. Nah, mari kita tengok lagi. Oke, okay, selesai sudah ambil vaksin bersama rekan setugas, saudara Rahman. Jadi, uh, dia punya kesan tidak lama. Hanya anus saja, apa? Uh, Rasa benar gigit semut. Uh, Tapi tunggulah beberapa jam ini apa cerita. Oke, okay, nanti saya update lah kalau ada apa-apa. Alright. Oh, saya di rumah sudah Jadi uh, Saya Apa dalam Jam berapa saya tadi ya Dalam pukul 10 Begitu ha? Sekarang sudah 2 jam Jadi Saya mula sudah rasa pening uh, Pening sikit lah ndak, ni Lepas saya tengok saya punya jam ni kan Ini boleh tengok BP apa ni saya tengok pipi saya sini naik sikit tadi 93 saya punya pipi 96 sekarang dia naik bagi 104 tadi saya di depan pintu itu dia 120 tinggi lah tinggi sikit lah jadi saya punya tempat kena cusuk nih. dia juga sakit tapi rasa kena ini macam ada sikit kejang Kekejangan lah Kekejangan tapi tidak banyak uh, Ini baru 2 jam ah. Nanti kita tengoklah nanti Selepas 5-6 jam begitu Nanti saya update lah okay. Okay, uh, 6 jam sudah berlalu Jadi uh, Tadi saya rasa Kebas di sebelah tangan Kiri saya Sebab ini yang tempat kena cucuk Lepas itu siapnya tangan Di sini ada rasa Kebas sikit lah, dah banyak Uh, and then, saya rasa bening, bening, pening tapi tidak teruk lah. Bening biasa saja. Khususnya, saya, saya cek, saya punya tekanan dalam 100 begitu, tapi dia tidak limpah. Tidak macam hari itulah, sampai 150. Ini paling tinggi pun, dia pergi 100. 111, begitulah 113 So, apa-apa pun, kalau ada apa nih, tapi kita pun tidak harap begitulah ya, saya, saya berdoa apa uh, dia punya kesan ini tidak teruk macam saya punya kawan lah nah, saya punya kawan tuh dia punya uh, apa reaction dengan ini vaksin sangat uh, teruk sampai beberapa minggu uh, tapi macam saya hari itu macam besok dia oke okay sudah uh, syukurlah syukur alhamdulillah mungkin okay, terlambat lagi mau buka ada sepuluh menit lagi um, yalah kalau saya rasa kan tinggulah di vlog ini macam mana tapi um, saya mau kasih dia 24 jam lah sebab kalau ikut uh, bilang dokter tu 24 jam dia punya kesan lepas daripada itu kira okelah okay you are fine uh, dia bilang lah begitu oke okay. uh, apapun kita Kembali pada saya rasa Esok lah barangkali Tengok macam mana esok Ok guys Ok uh, Hello semua uh, 24 jam sudah berlalu Dan <coughs> Sofa saya ok uh, Rasa kepas Sudah hilang. Rasa panas pun sudah hilang Pening pun sudah hilang So Alhamdulillah lah Semuanya dalam keadaan baik uh, Setelah saya divaksin Tidak ada berlaku komplikasi Yang teruk lah. Itu jadi dengan diri saya Dan kita amat bersyukurlah Saya jangkakan Mungkin saya akan demam 2-3 hari Tapi uh, Syukur lah, ya, Atas kuasa Allah Ta'ala Dan juga yalah, Kita punya kesihatan Saya rasa baik setakat ini jadi kepada mereka di luar sana yang takut ambil vaksin jangan kamu takut so ini adalah peluang uh, untuk kamu uh, mendapatkan uh, vaksin tanpa vaksin kita tidak boleh lawan ini covid vaksin ini dia bukannya apa orang bilang uh, penawar bagi covid at least dia menyebabkan kita punya antibody Uh, boleh melawan ini COVID, jadi uh, jangan heranlah kalau lepas nih Kalau uh, apa dia punya kesan, dia tuh kesan daripada COVID itu dia tidak akan uh, teruk lah. Uh, jadi ambillah vaksin, ini adalah peluang untuk kita membentuk ini berkelompok. Oke, okay, itu sajalah, guys. Uh, sekarang jam setengah Saya mau mandi Hari ini saya kerja Sebelum hari raya <laughs> Oke okay. uh, Kita jumpa di update video yang akan datang out, nice. okay guys Oke uh, guys Saya mohon maaf Ini video Dia tidak sound Sebab Saya punya recording nih Dia ada masalah sedikit lah Tapi uh, Ini dia cara kami menyambut hari raya Sebab masing masa ini uh, memang tidak dibenarkan untuk lintas daerah di Sabah jadi ada yang tinggal di Tuaran, tinggal di Keningau, uh, Tenom, Bovot jadi mana-mana yang mengandung berjauhan ini kami buat video call lah uh, kami buat video call pada masa itu uh, first hari raya uh, jadi ialah uh, kita akur juga dengan keadaan begini namun suasana raya itu tetap dirasai walaupun dengan hanya uh, video call akan uh, menampak mereka masing-masing dan ini kami coba buat grup foto secara maya uh, ini yang hadir masa itu dan ini yang menyaksikan uh, video call di rumah tuh oke okay. thank you very much uh, karena melihat ini vlog, subscribe, like, share di Mr. My Channel Terima kasih kerana menonton